Halo kawan-kawan kembali lagi di OZ Channel MM. Kebanyakan pria menganggap bahwa semakin besar ukuran penis mereka, maka semakin baik kehidupan seksualnya. Oleh karena itu, tak sedikit pria melakukan cara instan untuk mendapatkan ukuran penis yang besar sesuai keinginan. Dikutip dari Libret, kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat dapat mempengaruhi ukuran dan pertumbuhan penis yang menyebabkan masalah kecemasan dan menurunnya rasa percaya diri pria. Memperbesar ukuran penis dapat dilakukan secara alami melalui cara-cara sederhana sebagai berikut. Berolahraga secara teratur merupakan salah satu cara alami memperbesar penis. Dengan berolahraga secara teratur, akan membuat penis menjadi lebih panjang dan sehat. Lakukan hal ini secara rutin minimal tiga kali dalam seminggu. merokok dapat sangat mempengaruhi ukuran penis sebab terjadi penyumbatan partikel asap tembakau kecil di arteri yang menyuplai darah ke penis selain itu karena merokok dikaitkan dengan penyakit jantung maka aliran darah ke beberapa organ tubuh akan terpengaruh termasuk penis untuk memiliki penis yang sehat dan panjang Pria perlu mengonsumsi buah dan sayuran yang kaya akan antioksidan. Senyawa ini sangat membantu dalam memerangi radikal bebas, unsur yang merusak tubuh, yang terbentuk di pembuluh darah. Selain itu, antioksidan juga membantu memperkuat pembuluh darah. Stres dan kecemasan juga dapat mengurangi ukuran penis. Ini terjadi karena perasaan negatif menyebabkan darah mengalir dari penis. Akibatnya, menjadi sangat sulit untuk menambah ukuran organ. Alasan lain yang dapat berkontribusi pada ukuran kecil penis Anda, mungkin adalah kecemasan kinerja seksual. Selain dapat membantu meningkatkan kehidupan seks, meditasi juga dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh pria yang mengarah pada perkembangan penis. Mandi air hangat juga merupakan cara memperbesar penis yang alami. Sebab, mandi dengan air hangat dapat membantu meningkatkan aliran darah tidak hanya ke tubuh, tetapi juga ke penis. Kehangatan air, dapat membantu meningkatkan aliran darah ke organ, sehingga memungkinkan untuk membantu pertumbuhan penis. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung OZ Channel MM.